Oke okay, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi sesuai janji Karena Ini teh pucuk <laughs> Karena ini motor baru jadi Baru-baru jadi Kita akan bahas Apa aja sih yang dirubah Apa aja sih yang dibikin kemarin Ini kebetulan lagi di kampus Lagi ada urusan Jadi ya sekalian lah Jadi ini baru keluar Dari bengkel Kemarin ada sekitar dua mingguan lah kalau nggak salah dua mingguan tuh nggak pakai motor ini karena emang masih dikerjain kan masih dibongkar mesinnya terus baru jadi sekarang sekitar ya sekitar hampir dua minggu kalau nggak salah dua minggu atau satu minggu lebih gitu jadi sekarang kita akan bahas apa aja sih yang dirubah mesinnya diapain aja sih kalian cek langsung aja di deskripsi video di bawah Oke sekarang kita lanjut jadi ini kita bahas dulu apa aja sih yang diganti, tapi nggak terlalu detail karena nggak apa nggak ngelihat pas dibongkarnya kemarin tuh ditinggal, jadi nggak terlalu hafal apa aja ya yang digantinya, yang dibikin. Pokoknya mah untuk perubahannya ini motor nggak terlalu ekstrim karena emang tujuannya buat harian, untuk jalan-jalan jauh juga, biar aman, tentram, hati nggak apa, nggak pikiran, jadi perubahannya nggak terlalu ekstrim. Yang pertama itu paling kemarin tuh belanjanya piston. Jadi piston ini pakai motowan diganti. Tadinya tuh mau pakai diameter 58 standar, jadi biar nggak usah ganti liner. Jadi jadi pistonnya tetap 58 cuma pakai motowan. Tapi karena piston 58 yang standar pen 14 itu agak susah. Kebanyakan tuh 58 pen 15, pen 13, pen 16, pen 14-nya agak susah. Jadi ya udah kemarin nemunya ukuran 60, diameter 60, jadinya pakai yang diameter 60 aja. Merek Motowon tapi yang forging. Kenapa yang forging? Biar lebih ringan. Terus kenapa merek Motowon? Karena ya Emang kebanyakan orang-orang kalau pakai harian kebanyakan pakai Motowon jadi ya terkena lebih kuat lah. Jadi untuk pistonnya pakai diameter 60, Motowon yang forging. Terus kemarin tuh ganti TB. Jadi throttle body ini throttle bodinya ganti pakai KTC, Gak kelihatan ya dalam. Pakai KTC, cuma diameternya nggak tahu berapa pokoknya di atas 30 kalau nggak salah, diameter throttle bodinya di atas 30 untuk mereknya KTC. Ini throttle bodinya make punya Aerox. Soalnya pakai WR punya WR belum ada jadinya make punya Aerox. Terus throttle body, piston sama paling apa ya? Liner. Karena diganti jadi 60 diameter pistonnya jadinya boringnya harus diganti liner biang lebih besar jadi kemarin ganti liner juga ganti liner tuh boring ori habis 700 ratus pakai yang jp racing terus untuk diameter klep masih standar diameternya masih pakai yang standar kecil klepnya ada ukuran klep supra gitu ya supra 100 jadi untuk diameter klepnya tuh masih pakai yang diameter standar nggak dina apa nggak dinaikin cuma klepnya yang diganti, klepnya diganti pakai Moto One terus di harden lagi, harden, jadi kemarin yang di harden tuh klep, gear starter karena gear starter kan rawan rontok, jadi apa di harden lagi biar lebih kuat, diameter klep masih standar, terus kompresi paling dinaikin, tapi nggak tahu pastinya naik berapa kompresinya pokoknya dinaikin, terus selebihnya mah paling porting per klep, per klep pakai brt noken pakai BRT cuma di custom lagi, di retouch lagi sama mekaniknya karena kalau pakai bawaan BRT masih kurang jadi di retouch lagi, di custom lagi. Jadi makanya agak apa suara mesinnya tuh agak kasar, agak kasar sedikit sih gak terlalu kasar karena nokennya custom, di custom lagi makanya agak kasar. Terus apa lagi? Udah paling itu doang, terus selebihnya tuh paling ya porting, terus sensor idle, terus injektor, lain-lain itu gak hafal sih kemarin diganti pakai punya apa karena kemarin dibilangnya cuma diganti doang jadi kalau untuk di total-total mah CC nya cuma naik 5cc jadi 160 jadi kesannya itu bukan WR 155 lagi <laughs> WR 160cc udah sih yang diganti itu cuma itu doang yang dirubah cuma di bagian atas doang karena nggak ke bawah karena emang kemarin tuh buru-buru pengennya jadi tiga hari jadi cuma karena kemarin tuh kendala di pistonnya doang, pistonnya banyak yang kosong, jadi pesan dulu berapa lama gitu, dua hari kalau nggak salah, dan akhirnya waktunya melar ngaret gitu, karena partnya doang sih, banyak part yang nggak ready, jadi harus dipesan. Kemarin tuh sebenarnya niat awalnya tuh cuma pengen apa ya, di service doang, kayak Service besar lah, dibongkar terus dibersihkan kerak-kerak mesinnya di dalam, awal niat awalnya tuh cuma gitu doang, karena kemarin ngelihat juga kerak-keraknya udah lumayan, cuma ya nggak terlalu parah lah, nggak sehitam kayak yang biasanya, kayak misalnya motor-motor lain. Kerak-keraknya masih ya wajar lah, karena pemakaian juga motor udah setahun lebih, terus perjalanan jauh juga kan, sering perjalanan jauh. Jadi kemarin lihat di service cuma ya begitulah manusia, pikirannya ah udahlah sekalian bongkar jadi ya ya udah ganti semuanya. Terus Ecu, kalau Ecu ini pakai Araser. Araser RC5 mini, RC mini 5 apa RC5 mini gitu ah. Di dalam nggak kelihatan, itu juga dapat bekas kisaran 4 jutaan. Tadinya makai Juken cuma apa? Karena kebetulan dapat Temen punya mau dijual ya udah akhirnya pakai RC mini Araser. Jadi kalau di total-total tuh biayanya kalau mes biaya mesin doang sama ongkos pasang bubut dan lain-lain tuh hampir habis 4 empat sampai lima jutaan lah mesin doang di luar ecu-ecunya 4jutaan kalau di total berarti ya 9juta sampai 10jutaan lah kenapa bisa sampai 4juta 5jutaan tuh karena emang saya maunya partnya pakai yang bagus jadi yang mahal sekalian kayak misal piston pakai moto motowan kan harganya 500an yang forging jadi kayak gitu Sebenarnya kalau pakai part-partnya yang biasa, kayak piston pakai VIM atau NPP, itu budgetnya bisa di, lebih di lagi. Cuma kan saya pengennya pakai yang part racing yang bagus, jadi ya udah mending sekalian bongkar gitu. Dan untuk performanya ya, kalau mau dibilang padahal cuma perubahan- perubahannya nggak terlalu ekstrim naik juga cuma 160 cc, itu untuk akselerasi sama performanya tuh jauh lebih baik daripada yang kemarin yang standarnya. Tarikan bawahnya ke tengah itu lebih enak Lebih enteng Dari kemarin ngetes dari 0 sampai 130 km tuh Apa ya Enteng gitu nggak, nggak susah kayak waktu mesin standar dulu Jadi total biayanya ya kayak tadi Kisaran 5 juta, 4 sampai 5 jutaan Kalau kita pakai spare partnya yang bagus Kalau pengen yang murah mah bisa di -press lagi Spare part Apa spare partnya Terus untuk suaranya ini enak sih Suaranya jadi kayak apa ya Digeber tuh kayak SE gitu Nanti kalau untuk cek sound mah, Nanti pas test ride aja Nanti kita test ride nya agak malaman karena kalau jam segini kan masih rame Jadi kita test ride nya agak malaman Sekalian cek soundnya juga kan Dan ini tuh udah tinggal gear doang sih Gear sama knalpot pot Gearnya ini minta turun pengen ganti ke 46 atau 45 Kan ini 48 cuma 520 Jadi kalau 48 520 tuh di 428 tuh sama dengan ukuran 55 lah 5, 5455 gitu Jadi pengen turun ke 46 46 berarti kisaran 50 atau 51 gitu di 4, di 428. Padahal yang tadi niatnya cuma mau servis jadinya bore up. Sebenarnya kalau mau bore up dibilang bore up sih enggak sih, tapi termasuk sih karena bore up kan menaikkan kapasitas apa cc mesin. Jadi ya termasuk bore up juga sih, tapi bore up kecil-kecilan lah. Karena cuma dari 155 cuma naik jadi 160 gitu. Dan untuk harian awet, aman. Karena udah digeber-geber kemarin dites di tes di sirkuit bergif juga. Digeber-geber terus selama berapa lab ya 10 lab atau 13 lab gitu Kalau gak salah ya kemarin dibilang Itu aman gak ada masalah di mesin Dan untuk bensinnya juga gak terlalu boros Mau dibilang boros Untuk kategori Ya mesin udah gak standar mah Gak juga sih Masih irit lah Isi 50 puluh ribu pertamax turbo Itu dipakai bolak-balik lembang setiap budi Terus ke kircon terus balik lagi ke setiap budi Pokoknya Dipake muter-muter itu Gak berkurang Berkurangnya itu baru Satu garis tuh besoknya Besok paginya Itu cuma berkurang satu garis Jadi kalau mau dibilang boros Enggak Dibilang irit juga Ya gak terlalu irit lah Pas-pas lah buat harian Ngepas gitu Jadi kayak gitulah enaknya kalau settingan mesin tuh Settingannya pas Jadi tenaga yang keluar tuh Gak sia-sia gitu Jadi kayak macam Digeber motor boros doang Tapi gak ada tenaga itu kan Apa gak baik kan Digeber tapi konsumsi bahan bakarnya boros padahal tenaganya nggak ada itu yang nggak enak kalau untuk masalah top speed mah ya kemarin bisa tembus katanya 145 pas 148 gitu tapi itu juga masih minta naik karena emang pas ngetesnya jalannya nggak terlalu panjang jadi ya hampir dapat segitulah hampir 148 ke atas lah cuma ini masih open filter rencana saya masih apa pengennya tetap pakai filter jadi velocity-nya lagi dibikin yang diameter gede karena nyanyi apa nyari yang banana punya BRT tuh susah buat WR, enggak ada. Baru masih banyaknya buat Kaelek CRF. Kan kalau Kaelek CRF nggak tahu lekukannya kayaknya beda, lekukan velocity-nya. Jadinya ya udah custom sendiri. Karena kalau nggak pakai filter ya suaranya terlalu ke, terlalu kelihatan gitu, terlalu ke inilah maksudnya. Ya gitulah kelihatan mesin udah bikin gitu Walaupun kalau Open filter, mah. Jadi, saya tetap pengen pakai filter biar nggak cepat kotor juga. Oke, jadi mungkin kita langsung aja lanjut ke video test ride-nya. Oke, sekarang kita test ride. Jujur, ini baru ngetes sih, baru ngetes sampai motor apa. Setelah motor jadi, penasaran kan? Sama, saya juga penasaran, soalnya baru ngetes sekarang. Tapi sebelumnya kita muter-muter dulu, panasin mesinnya, soalnya ini agak agak dingin sih cuacanya. Ini kameranya udah pas belum ya? Soalnya pakai apa helm ya baru? Ini buat yang pengen dengerin suaranya. Suaranya masih dingin, mesinnya ini. <laughs> ah, suaranya enak, bisa Anjir enteng. Eng, eng. Cuma ini open filter. Jadi, kedengaran kan pas ditarik suaranya kayak open filter karena pengen pasang filter. Cuma, apa ya dia nggak mau dipasang filter? Larinya jadi ketahan kalau dipasang filter. Teh, iya, taringan teh jadi ringan lah. itu 130T enteng pisan. kemarin-kemarin tuh mentok-mentok berapa ya? 120 itu pun gak terlalu, agak agak susah nyentuhnya sekarang nyentuhnya tuh enteng pisan. dari 0 ke 130 tuh kayak enteng gitu, cepet ini tinggal settingan gearnya aja sih gear belakangnya minta turun Cuma ngopling sedikit tadi tuh uh. Cuma ngopling sedikit padahal anjir <laughs> ah. I'm going to Motor ini eh. enak, nih. Eh. Sekarang motor mah anjing, hahaha <laughs> <Tolong. laughs> <laughs> sekarang kita lanjut lagi. Ini sekarang ganti gear baru. Pakai yang rose tetap. Cuma beda ukuran. Ini yang 44. Yang lamanya kan? 48 ya Pak? Oh yang 48. Yang lamanya 48. Lebih kecil dek. Jauh. Yang 48 mah gede. Sama ganti footstep depan ini pakai TLD warna biru ganti gear ganti footstep gantinya di Faisal lemex shop jadi buat kalian yang mau modif motornya bisa langsung aja ke Faisal lemex shop instagramnya ada atau nanti sama saya ditaruh WA nya di deskripsi video ini di, di daerah lembang di daerah lembang bekelnya pasang gear belakang dulu Nah, oke, okay. jadi ini udah pasang semua. Udah habis ganti gear baru, pakai ukuran 44. Tapi mereknya sama, tetap pakai ROZET Karena ROZ emang the best. Terus footstep depan juga ini ganti, pakai TLD. Karena yang lama udah lecet-lecet. Jadi sekalian ganti baru. Jadi buat kalian yang mau modif super motonya, langsung aja ke Instagramnya Faisal make Shop. Nanti sama saya ditaruh di deskripsi video. Pokoknya tadi kan udah. Dikasihkan video test nya ya. Jadi segitulah performanya, tapi ini belum coba lagi pas ganti gear. Paling nanti nyoba ganti knalpot dulu, baru kita coba lagi ganti yang lebih pendek. Tapi kata saya, mah segitu mah udah sangat-sangat lumayan sih, karena perubahannya gak terlalu ekstrim. Istilahnya coba perubahan dikit, tapi performa apa? performanya naik drastis. Jadi ya, nggak kecewa lah kalau biarpun habis banyak, tapi kalau performanya kayak gitu ya nggak kecewalah apalagi konsumsi bahan bakarnya ngepas nggak terlalu boros nggak terlalu irit jadi buat harian tuh mantep lah makanya sekarang baru sempat saya berani bongkar karena ya udah nemu mekanik yang pas gitu kalau kemarin-kemarin kan belum nemu karena kalau untuk urusan urusan mesin jangan apa ya ntar ah lanjut Pokoknya mah kalau untuk urusan mesin mah jangan asal pilih bengkel, pilih yang emang bener-bener udah terpercaya, udah udah benar-benar istilahnya udah kelihatan lah hasilnya. Jadi jangan asal pilih kalau buat mesin mah. Makanya saya baru berani, berani bongkar sekarang karena emang recommended dari teman. Jadi untuk hasilnya puas gitu. Biarpun duit habis banyak, tapi kalau ngerasain kayak gini tuh puas, nggak kecewa gitu lah. Oke, okay? jadi cukup sampai di sini aja videonya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video.